Lapor Komandan, situasi saat ini sedang banjir, ketinggian air satu dengkul. Izin untuk evakuasi, laporan selesai. <tuk> Ternyata ada Strike fish on Mantap Mantap Oh yeah This is fish Mantap This is fish Oi. Ini baru ikan Mantap Alhamdulillah This is fish man Ku sangkakan sangkut ternyata sangkut ikan. Mana baikku? This is fish, you know? Ku sangkakan ku pipau ternyata tidak. Hmm... This is fish Ini baru ikan Ini baru ikan dikatakan Mantap Ini baru mancing guys Kau tengok eh baling Ah ketuk Nampak terus makan Ah, Yang mana kawan-kawan duk cakap Pergi mengain nak suasana je tu Tak nak ikan pun nak suasana Ah, bohong Yang benar je seharian kau dah kumpau Kau baling ikan pun tak nak makan Ikan pun tak nak ketuk Nak sedapkan hati Kau cakap je nak suasana Haa haa haa Haa haa dia boleh video juga. Ma sorry. Entar ni. Aduh. Tak ada. Pergi bagi-bagi bagi bagi lah Hari ini sedang banjir, ketinggian air banjir satu bumpul. Izin untuk evakuasi laporan selesai. Aku takkan dan situasi saat ini sedang banjir ketinggian air satu dengkul izin untuk evakuasi laporan selesai hai guys kali ini saya coba untuk mancing di awan nih oke spotnya satu sini nih guys airnya kita harus ikan I Satu dengkul izin untuk evakuasi Laporan selesai Hai guys Jadi ini Saya coba untuk macem di bawah nih Oke okay, Untuk semangat seperti ini nih guys Atau hitam sekali Ya ya Banyak hitam besar di sini guys Wih Mantap sekali guys Oke okay guys hop hop hop alah ni cecok pula ha ha ha pantap pantap video video besar ni nanti tunggu dulu bagi lagi bagi, bagi, lagi Sedang banjir, ketinggian air satu dengkul, izin untuk evakuasi laporan selesai. Hai guys, ini saya Mereka. cuba untuk gini, ni bermain memancing ni stack Bali. Okey. Ah tengah-tengah. Sebab dia ah kaw gitu. dia mana kawan-kawan nak cekap gini nak suasana yang ya taklah jadi suasana nice guys. Yang bedong ni sampai dia dos guys. Pada dia nak momentum takkan Ikan tu tak ketuk Nak aja, sedapkan ya. hati Kau cakap je ya, Nak susah dia. Kita coba mancing Kita coba mancing ni guys Bagi lempar ni guys Ini Kita ada strike ya Ui, Cuma sekali Lempar aja ni guys Langsung strike Mantap guys Weh ini kenapa ya guys warnai top sekali ini gabus guys? Mantap semua menghadirkan untuk terlalu kamu taat. apa tuh kenapa kamu